selamat pagi teman-teman semua teman -teman. sorry pak terlambat ya oh, udah ada yang puasa belum nih hari ini belum Demikian, pak. Pak ada lagi halangan pak sudah pak <laughs> oke okay, pak Pasnya sudah mulai pak belum Eh, uh, ikut negara besok untuk pemerintah ya pak ya Iya, ikut pemerintah. Biar lebarannya sama, puasanya beda tapi lebarannya tetap sama. Alhamdulillah. Nah. Bisa cari yang terpendek pak. <laughs> iya, iya benar Pak Herman. Cari terdekat Pak, nah, untuk lama bulan puasa mungkin kita jadwalnya di hari ini dulu ya, kita join dulu di dua kelas. Nah. Hmm. Ntar kalau jam 7, nggak sempat itu lagi apa Pak. Nggak tempat seperti tahun. <tuh> okay. uh, gimana, teman-teman? Untuk instalasinya udah aman belum? Ada kendala nggak? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman berarti ya? Recording in progress. <tuh> Uh, si Netfin, itu pakai versi berapa jadinya? versi 12, Pak. baru selesai. tadi mau pakai laptop, laptop sih yang kena. Kalau laptop kantor nggak pernah gak betul gak gak apa, -apa. cuma kalau laptop kantor nggak bisa install aplikasi udah di lock itu jadi agak ribet makanya cuman bisa untuk kantor doang nggak boleh kantor lain di pertemuan sekarang pertemuan kedua ya pertemuan kedua teman-teman udah nonton video sekilas mengenai Java ya di di LMS <tuh> Oke, okay. dari video yang teman-teman nonton Yang di LMS Itu ada pertanyaan nggak? Mengenai apa itu Java? Nah, dari teman-teman Oke, coba kita lihat dulu. Oke. Di pertemuan sekarang atau pertemuan kedua kita akan bahas review dikit mengenai konsep dasar dalam Java modulnya nanti bikin saya bakal share di LMS modul Nah, di bab ini kita akan belajar mengenai apa itu kita akan bahas mengenai konsep dasar dalam Java nah jadi dalam Java itu ada beberapa hal yang bakal kita pakai yang pertama itu ada class, object, atribut, method dan constructor terus ada berapa lagi package yang sering atau kita gunakan nanti ada package namanya eksploasi, abstraksi, pewarisan, polymorfis dan interface nah Selanjutnya itu kita mengetahui kata kunci. Biasanya kalau di Java itu ada static, final, super dan disk. Terus kita bakal memahami membedakan antara metode overloading dan overriding. Nah ini beberapa poin yang bakal kita pahami di pembelajaran pertemuan kedua ini. Oke, yang pertama kita masuk dulu konsep berorientasi objek. Di sini kita ada desain berorientasi objek. Nah, saya rasa untuk desain berorientasi objek itu teman-teman sudah -teman bagian Karena di materi kia dulu kita udah mulai berinteraksi dengan, mulai berinteraksi dengan, berinteraksi dengan objek. Berinteraksi dengan objek. belum itu saya mau tanya dulu sama teman-teman mengenai apa yang maksud dengan objek, atribut, metode, yang kelas, objek, atribut, metode dan konstruktor. Karena ini kalau yang biasa main atau bikin aplikasi kopi itu udah kurang objek, atribut, metode. Di sini tuh teman, teman, ada yang bisa bantu jawab enggak nih? Apa itu kelas, objek, atribut? kita Siapa nih teman-teman di sini yang bisa bantu jawab? Mas Tika atau Mas Erik? Oke, coba nih dari teman-teman yang bisa bantu jawab nih perbedaan dari kelas, objek, dan atribut. Apa itu kelas, objek, atribut, dan metode? Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Uh, iya Pak izin mencoba menjawab ya Pak ya kalau mungkin kalau kelas itu semacam itu ya Pak ya kalau di pemrograman itu semacam blueprint ya Pak ya jadi uh, itu blueprint ini bisa dipakai untuk mengembangkan sebuah objek Pak jadi uh, jadi seperti semacam template ya jadi kita uh, di, di dalam template ini ada pri, apa sifat-sifat atau perilaku dari objek itu jadi objek itu sendiri merupakan apa ya semacam istilahnya itu instansiasi dari kelas itu tadi. Jadi yang sifat-sifat tadi itu yang disebut sebagai uh, apa ya atribut sama metode itu. Metode itu semacam fungsinya itu yang saya pahami pak. Terima kasih pak. Eh, thank you okay. Mungkin yang dibilang mas tadi itu benar-benar nih untuk konsepnya. Jadi yang penting di sini dipelajar pemrograman program atau teman-teman belajar pemrograman. Program itu yang kita harus tahu dulu fungsi dan penempatan. Kalau kita langsung masuk ke aplikasi atau bikin coding, juga bingung nih itu apa, objek, atribut, metode kita. Kita bakal bingung. Jadi kita perkenalkan dulu ya dengan kelas, objek, atribut dan metode. Nah selanjutnya ada dimasukkan package, kapsulasi, abstraksi, pewarisan. Nah ini poin ini ini merupakan konsep penulisan pemrograman yang baik dan benar bisa dibilang ketika kita menulis skrip program itu kan ada beberapa konsep atau bisa dibilang penulisan yang baik menurut di pemrograman. jadi ibaratnya kalau kita belajar pemrograman itu pasti kita bagaimana penulisan skrip itu yang baik dan benar kadang kan ada yang bikin pemerintah itu itu tidak sesuai dengan standar gitu. nanti kita memahami konsep-konsep tulisan script yang benar terus mengetahui apa itu dengan kelas objek oke okay. kita coba masuk mengenai objek dulu cek atribut, method konstruktor nah untuk objek atribut metode itu saya teman-teman bisa nanti bikin karena ini semburubungan nah selanjutnya kita coba masuk ke package package itu dia hampir sama dengan pas Ibarat itu di atas class nanti ada nama package gitu jadi barat nama itu pengelompokan nah jadi kalau kelas kan teman-teman misal bikin class tadi seperti bilang mas aryo nah nanti dari kelas satu dari tersebut ini ada berapa kelas nah, kelas itu digabung nih jadi satu package jadi dengan package nah terus kalau engkap nah engkap ini dia bisa menyembunyikan desain itu atau menyembunyikan informasi yang tidak sesuai pada objek yang ada nah jadi kalau kita contohkan itu untuk engkap dia di ada skrip yang terhiden gitu, bikin teman-teman bikin keterangan. Misalkan ada tools. Kalau kita bikin aplikasi, ada menggunakan page class, nah, itu bakal dibikin skrip atau ini skrip design. Nah, itu skrip yang terhiden, ini dari skrip sebenarnya. Jadi, itu script yang tidak diproses nah selanjutnya kita masuk ke abstraksi pewarisan nah pewarisan ini bakal cermin nah untuk pewarisan itu bisa dibilang dia seperti kelas yang sangat spesial atau bisa dibilang kelas yang diturunkan. Sebenarnya kan kalau kelas tadi yang kita bahas di atas itu merupakan bagian bagi dari objek. Nah di sini untuk pewarisan, ya bisa dibilang itu seperti kelas yang bapak sering nanti kita gunakan atau kelas pewarisan. Berarti untuk pewarisan kelas yang diwariskan. Dari si untuk kelas sebelumnya, nanti bakal kita ketemu, ya maka sering kita pakai nanti ketika bikin program itu pewarisan sama kelas. Nah untuk transaksi, inkopulasi dan package, ini ketika kita bikin desain script yang banyak-banyak, contoh kalau package ini biasanya kita jumpai ketika kita bikin dua tampilan aplikasi, atau lebih dari satu lah. Terpulsi juga. Nah, warisan dan kelasnya itu bakal kita sering gunakan. Atribut, objek. <tuh> Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur dalam Java. Nah, struktur dalam Java ini, kita harus pampun ya dengan struktur tadi. Nah, itu struktur Java itu seperti ini untuk sederhananya. Kelas deklarasi atribut, struktur, method. Nah, ini struktur yang sederhana. Di itu keyboard, sama. Oke, ini bakal kita coba praktekan nanti setelah saya coba install netnya itu teman-teman Anda mencoba Untuk menulis Di sini ada kelas, abstrak, dan metode Oh ya, satu lagi uh, Saya informasi untuk teman-teman Mungkin Setiap hari kita bakal ada Quiz Ibaratnya ada satu atau dua tugas Yang teman-teman kerjakan Seperti pembelajaran pemrograman yang sebelumnya di setiap telepon kita bakal ada satu soal kuis sederhana untuk komunitas ya untuk tugasnya nanti, uh, kuisnya nanti bakal saya informasikan di telepon masing-masing sama di telegram. wah ini semangat nih untuk bikin tugas sederhana nih Nah, bedanya di sini mungkin sama modul yang untuk pembelajaran lalu, kalau yang kemarin itu kan ada script-nya, ya, ada tampilannya. Nah, di sini sehingga kita bakal naik lagi nih versinya. Kalau di mata kuliah yang teman-teman belajar sebelumnya itu, seperti pemograman lanjut, itu kan script udah ada. Nah, jadi, kita tinggal implementasikan. Baratnya itu di pertemuan dulu kita belajar menulis skrip. Nah di pertemuan sekarang kita diminta sekarang. Nah, saya nggak bakal kasih script-nya Jadi baratnya itu teman-teman boleh ngasih satu contoh nih. Saya minta contoh mengenai interface atau mengenai komponen kelas abstrak dan metode. Gitu. cukup bikin satu script skrip cerana. Jadi baratnya ini saya ngasih soal teman-teman kerjain. -teman, Oke, ini masih sama. Ini kebanyakan di latihan SDP-nya nanti. Oke, sebelumnya teman teman ada pertanyaan dulu kan? nggak? nih? Oke, ini dari Mas Han, kemungkinan untuk tugas project base. Oke, untuk tugas saya nggak Mungkin di, UU, di apa? puas gitu. Jadi saya jika dulu ya untuk tugas satu, tugas satu itu kemungkinan yang saya kasih itu seperti bikin satu tampilan atau dua tampilan. Jadi misalnya seperti root kita bikin create, edit, delete, dan update. Itu untuk tugas satu. Nah untuk UTS itu hampir mirip dengan tugas satu. Ibaratnya, kalau di tugas satu itu ada dua tampilan root yang teman-teman bikin. Nah, di UTS itu ada tiga. Nah, untuk di tugas 2. tugas 2 itu udah masuk ke satu contoh project kecil. Jadi, ibarat itu ada kita bakal belajar bikin login. Kalau project uh, pasti udah berarti ada login. Nah, di biasa, nanti ada dua atau tiga Nah, untuk di was itu ditambah dengan report laporan. Jadi, laporannya ini teman boleh bikin pakai PMP atau bikin nanti pakai kursor eh, report. Tapi kita bakal bahas menggunakan pakai PMP nanti biar lebih gampang. Mungkin kalau teman-teman mau pakai kursor report, juga nggak apa-apa lebih besar. Kalau ada yang bisa, pasti kita report, boleh. Kalau reportnya dipakai PAP juga boleh. Oke, kalau untuk masuk ke GUI dan ke JSP ya. JSP belum benar Karena kalau kita ke JSP, kita harus menang dulu nih. Kita belajar dari nol dulu. Kaling nanti untuk reportingnya itu ke PAP atau ke Kriteria Report. Belumnya udah kenal yang report enggak tapi ini kita report total kita gunakan nanti di setelah setelah UTS di pertemuan sedang sepuluh jadi sekarang kita belum bahas itu eh mantep nih tapi untuk proyek kecil bisa nih maskan nanti teman-teman terus satu lagi mungkin kalau teman-teman dari sekarang mau nyicil nggak apa apa untuk ini saya udah kasih diskusi kalau ada yang mau nyicil untuk bikin proyek ke sekecilan tugasnya nanti itu nggak terlalu ribet gitu karena nanti di soalnya bakal bebas ya karena patokan paling persyaratan yang diminta seperti ada dua group, ada proses gitu. Oke, dari teman-teman, pertanyaan kan nih mengenai materi kita? Saya lagi proses loading install, mungkin belum bisa untuk mempraktekkan nafinya. Halo, apa kabar ya? Iya, pak, mau nanya pertanyaan dasar sih pak. Eh, uh, <tuh> dalam apa sintaks ini pak, perintah-perintahnya itu ada triknya nggak pak? Misalnya kayak ber kan ini template nya pak ya jadi kelas itu nanti isinya pasti uh, public static atau void gitu ya, main voidnya gitu ya jadi ada ini nggak pak misalkan kayak contohnya ya jadi kurung kurawat tuh temennya kurung apa kurung siku gitu kayak jadi harus harus tertutup titik koma gitu ya nah kalau kelas itu nanti temennya apakah pasti ada objek ada atribut dan metode konstruktor dalam satu sintak gitu pak atau ini hanya pilihan atau gimana pak? Ini eh, maksud itu seperti memudahkan penulisan kelas atau gimana? Betul, betul. Jadi misalnya kita e, kayak contoh pengulangan gitu ya, contoh if gitu ya. Oh bawa pengulangan itu paketnya dari kelas, objek sama tribut saja gitu kan? Atau kalau nanti kalau e, apa namanya ya pencabangan itu nanti akhirnya cuma hanya kelas dan bisa pakai paket kayak gitu pak atau gimana oh. pak atau memang standar tempatnya memang nggak bisa dipenjara gitu ya jadi misalnya kelas ya harus sampai selesai gitu ya kurung kurung bukanya gitu pak nah kalau untuk itu biasanya sih sore kalau di Jawa atau di NetBeans kita bakal diudahkan nih soalnya kalau kita udah bikin kurung kurawal biasanya ada sugesti nih di bawahnya itu kayak ada tulisan yang muncul jadi ada kita bisa nambahin kelas atau metodenya nanti gimana nah, untuk penulisan nah, dia udah terstruktur nih. Jadi misalnya material atau teman-teman bikin satu kelas top if satu kelas. Nah kita kita bikin if terus dengan buka kurung perawal atau buka kurung. Gitu. Nah dia bakal ngasih suggest ini kalau tulisan kita itu udah benar atau belum. Saya dia ada sugesti yang dikasih tahu. Jadi kita nggak terlalu ribet untuk penulisan. Hanya saja kalau dijawab Java ini, kalau kita belajar, <coughs> untuk penulisan copy paste itu belum tentu benar. Gitu, seperti itu itu. seperti Jadi ini misalnya teman-teman biru atau bisa dibilang lah dari punya si A. Nah, ketika teman-teman copy scriptnya terus tempelin ke tampilannya, atau ke editornya itu terkadang belum tentu benar di sini maksud belum tentu benar karena ada package atau class yang enggak sesuai tulisannya jadi harus ditulis lagi di sekitarnya biar dia terhubung ke library nya itu nah itu salah satu kelebihan dan dari bilang kelebihan bisa dibilang kekurangan dari Java nah tulisannya juga kreatif kita di sini dimudahkan dengan film pilihan pilihannya Pilihan di sini maksudnya itu ketika kita bikin satu cinta atau kita bikin perulangan atau kita bikin suatu function. Dia bakal udah masih tahu nih. Nextnya, kita bakal butuh apa? <tuh> Jadi, kita mikirnya itu hanya logik sederhana, yang penting kita paham dengan kelas, objek, atribut, dan metode itu sih empat hal itu yang sering terputar-putar di pemrograman. mungkin itu sih, material nanti untuk praktiknya bakal kita coba iya yeah. yeah, pak, baik pak, jadi mungkin itu bisa mengurangi ini pak ya uh, mempercepat kita menghafal gitu pak ya karena yeah. kalau tingkat formula kalau yang saya tahu di Microsoft Excel itu kalau kita ketik sama dengan it itu udah ada sugesti untuk apa? sintak yang lain gitu ya jadi tinggal kita memenuhi kalau memang pilihan kalau enggak bisa diabaikan gitu ya kalau ini comment help kayak comment helpnya ada gitu ya tapi kalau yang saya tahu tuh hanya sebatas satu kalimat misalkan kayak print in udah kurung apa kurung buka kurung gitu tapi kita depan belakangnya kita bisa nambahin apa apa gitu ya iya betul iya lebih lebih lebih ke Suara, suara ya Iya ya jadi uh, udah udah ketangkap sih Pak bahwa jadi uh, dengan komen-komen yang udah ada standar di netbandnya nanti atau di japaknya. Jadi kita sebenarnya terbantu dari uh... ya berat Jadi kita kebantu dengan editornya dengan snippet-nya, Nah, sebenarnya untuk <tuh> di netbean itu kita bisa yang lain juga si python plus bahasa si java php python juga ada nah itu juga terbantu juga sih sebenarnya kalau kita menggunakan satu ini python python tapi kan kembali lagi sih kepada si pada si pemograman nah, itu biasanya menggunakan python karena di sini materi kita java nah untuk java yang lebih enak itu di netbean dan modulnya juga udah banyak di netbean nah kita mulainya dari nah, penulisannya itu ada setiap si tim bakal diberikan mungkin teman, -teman sini agak ada menggunakan induktor lain yang biasa gitu. yang baru yang seperti swing atau apa oke seperti itu oke berarti untuk instalasi teman-teman udah aman semua kan ya nah, nanti saya bakal kasih satu Soal sederhana, gitu. seperti biasa, soal untuk pembina kelas atau objek. Gitu. Izin bertanya, boleh Pak Azzan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa oh. dulu Tom. nih? <laughs> Oke, okay, siapa dulu Tom. nih. Oke. Uh pak Azlan, maaf saya kan ketinggalan Halo. ikon ini untuk instalasinya pakai java versi berapa ya pak maaf baru bisa mengikuti pak ini enggak pak ya, uh, sebelumnya udah join di grup telegram uh, sudah sih pak cuman belum ini ya belum seberapa aktif ya oh kalau sudah kalau udah join grup di Telegram nanti hmm. di situ sudah ada sih sebenarnya di share sama Pak Rahman itu untuk tutor oh. nah, untuk okay. nih, kita pakai versi 12 siap siap Pak Zlen. ya kami akan ikuti mohon maaf ya jauh Terima kasih ya Nah, jadi teman-teman halo, masih belum install, nah itu di telegram udah ada halo, halo, info halo, apa halo, halo, halo, halo, berapa so, atau okay. uh, tinggal download aja sih kalau halo, okay, di di situ halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, semua nih, jadi lebih aman lah Oke, okay. tadi ada satu lagi siapa ya? Mas Rizky ya? halo, halo, Rizky? Oke, eh, mana temuan? Pertanyaan lagi. Oke, ini dari tadi kaum kria semua nih, bertanya nih. Jadi kaum mana nih? Ada kendala nggak? Ntar dibantu sama Mas Aryo atau Mas Han atau Mas Kander nih? Parman juga. atau manda pertanyaan lagi mengenai ini jadi di pertemuan ini kita sudah bahas, bahas review konsep dasar Java sama untuk videonya tuh udah sudah coba nonton apa itu Java jadi saya rasa okay. di minggu depan kalau nah, kita masuk ke contoh sederhana penulisan kelas dan lain-lain Oke, untuk materi untuk, untuk pergulian ini kita nggak ada tugas kelompok ya teman-teman ya. Jadi full individu. Project dan tugas-tugasnya nanti bakal individu semua. Baik Pak. Oke. Okay. Baiklah, teman -teman. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin setelah kita cukup di sini, saya mau lanjut instalasi dulu nih, yang belum-belum di -belum instalasi. Ya. Nah, jadi untuk minggu depan kita udah mulai coba untuk satu atau dua script teranak. Dan untuk tugas request harian, nanti saya bakal share di LMS ya. LMS sama di telegramnya Oke, kalau gitu, materi kita cukup sampai di sini, sampai ketemu di minggu depan. Saya oke, dengan oke, oke, oke, Thank you, teman-teman, oke, -teman, oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.